Halo semuanya, welcome back to my channel balik lagi semoga sini nih tentunya di channel yang selalu memberikan info info terakudat dan tentunya membahas seputar dunia Selatan oke okay, sebelumnya apa kabar ya kalian hari ini semoga sehat selalu nih dan semoga aktivitas kalian juga semakin Sobat lancar ya ya bermain di starlight princess satunya dengan bawa modal pc aja yang tiga ribuan aja dan di sini gua aku seting di 1200 nih wow dan di sini saldo gue sudah mulai menipis ya aduh gue takut banget teman-teman ternyata apakah gue bakal dapetin atau terselamatkan akhirnya terselamatkan juga ya Oke, okay, pasti kita pemanasan-pemanasan terlebih dahulu. Tentunya dengan pelatihan yang pastinya simple dan gak pakai ribet. nih Ya, ini buat kalian sih simak langsung aja, nggak usah di skip ya. Dan kalian nggak ketinggalan info-info dari gue di sini. Oke, okay, di sini gue langsung ngesol ngesol lagi di pola selanjutnya. Emangnya seperti biasa nih? Ya di sini gue bakal cari kalian tentang kolektor gacor, info gacor dan juga bocoran slot gacor hari ini ya. Dengan modal receh guys. Jadi bakal butuh info tentang slot gacor ya. Yang pentingnya dengan modal receh semuanya ada di channel gue ini ya guys ya. Wow, kali 500 konek. Gila hmm, sih keren banget ya. Wah ini luar biasa sih mantap dia auto jackpot Rp2.130.000 ya sensasional enggak tuh mamam -mam, ya gila ini bebas banget ya langsung kali 500nya connect dong dan di sini gue langsung dapetin cuan-cuannya ya nggak perlu waktu lama ya disini gue langsung dapetin profit aduh jadi nggak sabar gue pengen langsung menikmati hasil yang gue dapatkan di game ini ya tapi karena memang gue masih penasaran jadi gue mencoba untuk melanjutkan terlebih dahulu ya semoga sih bisa makin uh, bertambah ya semoga makin melaju lagi saldo gue di sini wah nilai luar biasa banget ya Oke dan untuk ini, buat kalian yang lagi nonton video ini, gue mau ngasih tahu untuk disclaimer terlebih dahulu ya kalian jadikanlah uh, tontonan ini sebagai hiburan semata, tidak untuk ditiru dan hanya untuk usia delapan belas tahun ke atas nih ya. Jadi buat kalian yang masih di bawah umur ya gue harap sip aja apabila videonya lewat di ke kalian dan pastinya kalau misalkan kalian sudah terlanjur bermain di dunia perselowanan ini atau kalian sudah terjun di dunia perselowanan ini ya silahkan silahkan aja yang paling penting di gue bakal ngasih tahu ya bakal merekomendasi ini untuk situs slot udah jackpot untuk kalian mainkan nih dan tentunya yang terbaik ya biar kalian juga nggak salah pilih tempat bermain oke okay? pokoknya kalian nggak usah khawatir karena situs ini aman dan terpercaya apalagi sudah berlisensi ya nggak ada yang perlu diragukan lagi. Oke langsung aja ya di sini saya permain di situ permen 138 guys yang akan permen gacor nih. Oke Gue bermain di permen 138 ya semoga hasilnya manis ya sayang ya semanis namanya nih permen 138. Oke okay, ya, cakep banget. Mau jadi main santai aja ya, usah kalau terbawah warna muda, mungkin main santai-santai aja. Ya, jangan lupa ngopi, jangan lupa seger juga nih biar tidak terpanas ya, guys ya. Oke, okay, lanjut, lanjut. Kita nyosok -nyosok lagi. Kita main-main lagi. Jadi gue udah naikin batnya ya di empat ribu delapan ratus nih. Kita coba ya. Pokoknya buat semuanya semoga pola yang gue sampaikan atau gue bagikan di sini bisa bawa hoki, bisa bawa cuan untuk kalian. Ya, yang penting kita nggak terus para pejuang receh nih oke okay, ya ini gue coba untuk set ombak terlebih dahulu ya di bypin Rp 480.000 oke okay, kita pantau sama-sama nih mudah-mudahan hasilnya memuaskan ya dan dapetin yang manis-manis anji gas oke okay, ya buat kalian juga nih yang baru hadir ya jangan lupa untuk dibantu support channel ini ya saya ya. dengan cara klik tombol like, comment, subscribe dan share sebanyak-banyaknya ya, biar salam juga semakin berkembang semakin maju dan pastinya gue juga lebih semangat lagi nih bikin video terbaru ya untuk menghibur kalian Aduh, tapi gue juga lakernya tuh bisa tinggi oke Nah, kalau juga nggak perlu khawatir ya, karena uh, setiap harinya nanti gue bakal sering-sering ke kalian juga tentang info pelajaran untuk hari ini ya khususnya buat yang suka main modal res aja. Aduh ternyata di sini tidak menghasilkan tapi ya udahlah nggak apa-apa. Ya namanya juga permainan ya bisa menang bisa kalah juga. Nanti kita sudah berusaha di sini, kita nih buat ya Oke semangat terus ya buat kita semua dan uh, buat kalian yang mau join di permen138 linknya udah ada di sini komentar jadi tinggal kalian klik aja langsung join sekarang juga gak usah pakai lama-lama ya eh. buat tunggu oke okay. dapat tuh, Dapat keserunya ya oke okay. kita pantau sama-sama nih. Ya pokoknya kalian jangan sampai ketinggalan untuk info menarik insert ya, video Swap gacor. ya mungkin bisa bantu kalian untuk dapatin contohnya di sini ya. Ketiknya hipermega 138 nih aduh Kira-kira dapat berapa ya? Nah saya menunggu ya, untuk manis -manis yang untuk hasilnya yang manis-manis untuk kalian ya terus yang lagi nonton video ini yang sudah support channel ini ya. Oke langsung aja ya lagi hitung si termen jackpot lebih untung main di sini men ya. tentunya di permen 138 kalian makan permen jackpot. Oke kasih seratus kira-kira masih ada tanda-tanda orang apa enggak ya? kalau sekiranya memang sudah nggak ada yaudah, ya udah ya, gak usah dipaksai juga kali ya takutnya nanti malah rumit jadi ya yang penting gue udah dapetin prosesnya di sini dan sebelum gue pamit, gue mau ucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai habis ya. Nah, Semoga si, video gue ini bisa menghibur kalian dan tentunya biar belajar. Uh, kalian bisa menikmati ya video gue ini ya. Semoga aja kalian bisa sampaikan juga bisa membawa oke ataupun bermanfaat buat kalian. Oke. Okay? jadi segitu aja video gue ini. Gue izin pamit terlebih dahulu. Oh, sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Okay? Hai.